Stinky, grup band yang secara resmi terbentuk pada 1995 di Jakarta Dan merilis album pertamanya pada tahun 1997 Dengan hits yang berjudul Mungkinkah Yang terjual lebih dari 1 juta kopi Band ini sebenarnya berdiri pada tahun 1992 dengan nama Pislogi Dan baru mengganti nama menjadi Stinky pada tanggal 2 Februari tahun 1995 Yang dimotori oleh Andre Taulani, Irwan Batara, Edi Darmawan Dang S. Hartono dan Nano Helman